Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya selaku perwakilan dari Garkatin Sukabumi Mengucapkan selamat hari disabilitas internasional Jangan lupa menerapkan 3M Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak Semua teman-teman tuli tunanetra, tunawicara Harus sehat selalu dan dengan bekerja sama kepada Garkatin Kota Sukabumi bahwasanya kami ucapkan terima kasih atas segala dukungannya pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwasannya tidak ada inklusi atau ketercakupan untuk penyandang disabilitas kerja mengingat undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Yang kedua, belum ada lamaran khusus penyandang disabilitas Yang ketiga, setelah kami cari, tidak ada yang membantu memenuhi syarat kerja bagi penyandang disabilitas Yang keempat, teman tuli yang menganggur atau penyandang disabilitas yang belum kerja dikarenakan adanya hambatan yang kelima, tidak ada informasi atau job fair bagi penyandang disabilitas kerja. Yang keenam, orang tuli sendiri sulit untuk menerima panggilan kerja atau mengantri untuk lamaran kerja. Yang ketujuh, saya sulit berkomunikasi karena tidak ada jasa JBI atau penerjemah untuk mewawancarai kerja. Yang kedelapan, mohon untuk adanya keterbukaan lamaran kerja secara resmi untuk disabilitas, termasuk teman-teman semuanya. Yang kesembilan, sudah semestinya Sukabumi mem mem membuka persyaratan atau registrasi terbuka untuk memperkerjakan disabilitas tuli Netra wicara yang ke-10 kesempatan bagi lulusan SMA-SMK diploma S1 S2 serta disabilitas yang ke-11 advokasi tujuan aksesibilitas dengan bekerjasama oleh inklusi penyandang disabilitas yang ke-12 advokasi yang membutuhkan disabilitas Aksesibilitas yakni dengan teks bahasa Indonesia Kita semua tahu bahwa teman-teman pasti paham dengan tulisan bahasa Indonesia Yang terakhir, advokasi harus terbuka untuk membuka peluang bergabung bagi penyandang disabilitas Kita bekerjasama karena kita setara secara umum